Ya, ketemu saya lagi. Jangan bosan-bosan ya. Banyak sekali uh, pertanyaan nih dari teman-teman menanyakan tentang skin care apa yang saya pakai ya. Jadi kepengen seperti wajah wanita Korea. Kita lihat dulu pertanyaan apa aja nih. Cik, kok cantik banget hari ini? Waduh, ya jelas cantik lah. Skin care apa dulu dong? Biskin ya. Wajah... Wajahnya kok glowing banget ya kak? Ya, nah ini loh yang membuat kalau kita pakai skin yang alami pasti kelihatan glowingnya alami ya. Thank you say. Lo ini pertanyaan lagi. Cik, rambutnya semir di mana tuh? Kalau boleh tahu keren amat tuh. Ya, <tosuk> ditanyain rambut saya ya bagus keren ya. Gimana mana aja kali ya semirnya ya. Oke, okay, ada lagi yang tanya. Kak mau tanya, biskin itu apa sih kak? Nah, saya, biskin adalah skincare dari From Korea yang mempunyai bahan dasar yang sangat alami ya. Jadi bagus banget untuk kulit kita. Ya, karena sekarang kita harus tahu produk-produk yang alami yang bagaimana ya. Jangan kita guys asal beli-beli dong, sayang ya. Kalau kita beli uh, asal beli uh, skincare tidak tahu ingredients -nya. jadi saya sarankan guys di sini perlu tahu skincare yang alami yang bagaimana. Nanti deh saya ceritakan ya uh, Sekulit saya dengan usia saya segini pakai apa ya nanti saya ceritakan. Oke, okay? terus kita tanya, kita lanjut lagi ke pertanyaan lain nih, mana nih? C, umurnya berapa sih c? 35 tahun ya ceh, aduh ada ini tanya-tanya lucu-lucu ya iya kemurahan Tuhannya 35 ya saya ya aduh seneng ya nanti habis COVID-nya kita makan pizza ya aduh guys ini umur udah kepala 4 saya 43 tahun Oktober nanti 44 tahun tapi guys bisa lihat ya dengan kulit saya karena kenapa Skinscale yang saya pilih itu tepat banget masalahnya ya. Ilu cucu yang tanya ini ya. Aman gak kak? Skin Skinscale biskin untuk wajah kita? Nah, ini loh guys. Banyak sekali memang mereka bertanya. Aman banget. Kenapa aman banget? Karena semua ingredientsnya itu adalah alami. ya Dan kita skin saya ad, bernama biskin. Nih, biskin. Nah, nanti ada rangkaiannya ya guys, nanti saya jelaskan rangkaiannya apa aja. Tapi yang pasti biskin ini aman banget karena dia punya ingredients yang uh, alami seperti air mata Jeju, dari uh, raspberry, strawberry, carrot ya. Jadi semuanya alami dari buah-buahan dan lucunya untuk skin ke biskin kita itu ada dalamnya pol Polen, polen, madu, royal jelly, wih itu keren banget guys ya. Kalau makanya saya udah mempercayakan bisnis di kulit wajah saya dengan usia saya 43 tahun yang enggak ada tahu ya. <laughs> Oke, lanjut nih ya, ke pertanyaan berikutnya yang suka ditanyakan saya, cik kulit saya kan kering nih, sebaiknya saya menggunakan skinser apa ya? nah kita perlu tahu kulitnya kering berminyak atau normal tapi di sini saya akan menjelaskan hanya uh, kita punya dua skin care yang bernama dengan alias Vita Expert dengan juga Wilen ya kan White Glow nah dua ini berbeda secara ininya karakternya jadi kalau Villain ini saya gunakan untuk mereka yang kondisi maupun kulitnya kering, kulitnya berminyak, ya kan kusam, kendur. Nah lebih baik menggunakan daripada villain Vita Expon ya, Vita Expon ini. Nah tapi yang kalau villain uh, wet glow ini saya cenderungkan kulit mereka yang terkena uh, terpapar dengan uh, seperti adanya flek ya, tidak glowing. Nah kita menggunakan nanti yang villain. Tapi guys, Jangan keburu-keburu dulu ya uh, Kalau yang bilang ini memang dia akan Seperti kulit saya ya Langsung glowing ya Jadi kepengen kayak artis Korea <laughs> Seperti boneka Prostland ya Jangan tergiur dulu Tentunya untuk itu harus Kita pupuk dulu Kulit kita Bukan tanaman aja loh guys yang dipupuk, Tapi juga kulit loh Jadi kita berikan dulu Vitaminnya yang sehat dulu dengan filen ya. Jadi setelah dari filen, eh, rangkaian filen tuh bagus banget kita apalagi yang ini ya, guys ya. Waduh ini saya rekom rekomendasi banget dah. Kenapa? Ini cleanser, cleanser yang luar biasa dan ada vitamin C-nya dan luar biasa banget. Kenapa? Begitu dia kena kulit kita, kalau kulit kita kering ya kan. Nah, yang guys tadi tanya nih si cantik nih tanya ya kan, kulitnya kering, maka dia akan langsung meresap ya ke kulit kita. Bahwa sebenarnya kulit kita perlu pupuk ya. Nah, apalagi mereka yang pakai skincare ya. Uh, saya nggak tahu ingridsiensnya apa tapi banyak sekali teman-teman dari klinik ke klinik ya terus dari mana lagi uh, dokter kecantikannya ya kan itu banyak sekali uh, skin care yang uh, uh, bahan bahannya uh, keras ya masuk ya dan setelah menggunakan cleanser saya ini dia akan keluar seperti bling bling ya Wih, bling bling tuh apa? Berarti dia mengeluarkan mercuri di dalam kulit kita. Nah, guys, apa ndak sayang nih kulit bagus bagus ya terpapar seperti itu? Saya punya satu rekanan saya yang saya selalu uh, awards banget dengan dia. Dia bilang ke saya, Nana, kalau gigi itu patah ya kan, kita bisa pasang gigi palsu. Saya mikir bener juga ya saya kayak saya nih ya kan nih sekarang pakai gigi uh, pakai kawat yang kan, nanti mau diimplan masih bisa ada penggantinya uh, terus dia bilang lagi tangan kalau patah itu masih bisa dipen lo Nana saya mikir bener juga ya <laughs> semuanya bener gitu loh tapi ada satu Nane nggak bisa katanya apa tuh saya bilang kulit wajah Nah kalau udah kena uh, seperti fleka uh, dengan melasma gimana ya kan ini nggak akan bisa dengan cepet terpulihkan ya guys ya saya mikir benar juga ya dan tidak ada katanya toko kulit wajah ya kan ya kalau toko kulit jok mobil ada ya guys, bergurau bergurau ya bergurau ya tapi kalau toko kulit wajah enggak ada ya belum belum saya dengar ya makanya guys yang namanya kulit wajah ini perlu ya kita rawat tapi guys ya yang cantik-cantik yang ganteng-ganteng tentunya harus tahu ingredientsnya apa tapi kalau punya kita biskin ya kan luar biasa banget dan membuat kulit kita menjadi kenyal jadi semua yang pakai pun pasti uh, saya sampai hari ini sudah berkiprah empat tahun di biskin minim sekali yang mereka mendapatkan komplain dan semua mereka merasakan puas ya guys nggak usah khawatir ya nanti kalau aneh kata uh, terjadi pengen beli nih ya kan, nggak usah khawatir ya kan. Nana punya tim loh yang expert banget semuanya. Nanti kita kerja dengan tim ya. Nanti Nana pandu ya yang membeli produk daripada kita biskin. Oke okay, guys, jadi nggak usah khawatir ya. Nah, guys mau lihat nggak bahwa tadi yang Nana katakan uh, luar biasa banget daripada uh, skin care Nana nih ya. Nana nggak usah, saya nggak menggunakan air. Nah saya ambil sedikit aja nih saya ambil nih saya gosok gosokkan di cleanser ya guys ya nih cleanser nah tuh dia langsung berbusa-busa ya nih berbusa-busa kok kenapa begini berarti kulitnya Nana ya kan udah sehat <laughs> iya <Otherwise, laughs> iya 4 tahun pakai <laughs> <Disneyland accent> udah sehat nih nah, tuh nggak akan habis-habis terus masuk aja dia ya Nah tuh nah cleansernya luar biasa nggak usah pakai air nih nggak ada kan cleanser duluan seperti itu ya oke okay. saya hapus ya saya buang dengan tisu ini ya kalau nggak kita nggak selesai-selesai nanti ya guys nah nanti dicuci pakai air ya guys ya nih nah tuh lihat ya bedanya nah glowingnya sebelah sini lebih glowing ya guys ya itu hanya cleanser doang loh ya nah, apalagi yang rangkaiannya waduh yang lain lagi ada serumnya ya kan ada krim malamnya day cream krim paginya ya kan ada essence-nya. wih luar biasa banget dengan skin daripada skin care from Korea Oke okay, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya jadi udah terjawab ya kulit kering pun tidak ada masalah menggunakan daripada uh, biskin kita the uh, skin care biskin kita from Korea Oke okay. skin care biskin apa aja Kak keunggulannya Nah tadi kan udah saya jelasin keunggulannya bahwa produknya Inggrisiannya yang alami banget Nah seperti ini tadi filan uh, cleanser ada vitamin C nya juga ada scrub-nya juga ya jadi dia mengangkat semua nih ke dalam kotoran-kotoran kita ya jadi tidak seperti sabun-sabun untuk cleanser yang Nana tahu ya Dulu pun hmm, saya suka menggunakan cleanser-cleanser yang, uh, cleanser yang ada Tapi beda banget dengan cleansernya kita ya Biskini luar biasa Nah yang kedua, yang pertama ini Yang kedua adalah rangkaiannya adalah kita gunakan daripada essence atau toner Guys perlu tahu nih ya kan Kalau essence daripada toner nih biasanya nih uh, yang Nana tahu ya Uh, mereka pakainya itu adalah pakainya menggunakan kapas ya. <gesp> <gesp> <gesp> uh, kenapa pakai kapas? Karena kalau tidak dipakai kapas kan nanti kan kulitnya eh uh katanya pria, ya jelas karena toner di sana ada uh, ini ada alkohol ya. tapi kalau punya kita tidak ada alkoholnya dan sangat ringan banget di kulit dan kulit ini harus menggunakan esennya kita yang uh, sehingga ph-nya lebih masuk ya sehingga kulit kita sudah siap untuk kita melakukan make up ya. Uh, terus kita ingin uh, sehari harinya berpergian atau tidak bepergian bagus banget dengan uh, dengan esensinya tonel esennya daripada filen kita ya guys ya ini rangkaian keduanya Oke okay? rangkaian ketiganya adalah serumnya Wis, ini guys jangan ditanya lagi deh Kenapa serumnya kita itu punya 20% guys vitamin C Wah luar biasa Nana sendiri saya sendiri pernah ngecek ya tidak ada ada tapi di antara 10% sampai 15% ya kan beda dengan uh, biskinnya uh, kita ya kan serum vitamin C kita luar biasa dan inilah yang nanti akan membuat kulit kita semakin glowing nih <laughs> yang kepengen pengen seperti artis Korea ya <laughs> iya jadi serum dipakai pada malam hari aja guys ya kan nanti waktu glowingnya Nana punya alatnya nih alatnya Elfi wow guys harus punya nih kalau nggak punya ya kan ini kulit bagus banget setelah pakai serum dengan art ini dia mengentangkan ya kantong-kantong mata kerutan-kerutan uh, ya kan garis muda ya kan mengang angkat semua uh, yang kendor-kendor sampai ke bagian leher wow jadi pada waktu tahun uh, usia saya 38 tahun saya juga ya kan mencari skin scare, skin skin scar yang lain juga masuk ke klinik klinik karena kan saya nggak mau tua dong <laughs> pengennya ayat muda terus nah uh, dokter menyatakan ya udah ke klinik mengatakan sudah saya harus hmm, tanam benang lah detok lah ya kan filler lah tapi kan uh, gimana ya guys ya kepengen sih tapi ada uh, risiko-risikonya waduh risikonya juga takutnya berbahaya apalagi nih kulit ya kan nah setelah dikenalkannya dengan biskin ya kan dengan serumnya tadi dengan juga lv-nya saya nggak ambil pikir lagi saya gunakan sampai sekarang 4 tahun ini berjalan. Nah guys, coba lihat nih. Uh, ini guys ya. Jadi luar biasa banget ya kan untuk daripada uh, serumnya kita dengan satu alat LV ya. Ya, jadi ini keunggulan daripada produk Sincere kita. Nah daripada dar, setelah dari serumnya ini, kita nanti akan menggunakan serumnya dipakai cuma malam ya guys. Cuma dua tetes aja kok. Gak usah banyak banyak ya guys ya. Nah kita menggunakan daripada uh, day cream. Uh, guys tahu nggak kalau kita karena saya juga pakai krim pagi punya dokter itu selalu lengket-lengketnya enggak nyaman ya kan dan uh, punya klinik juga dan saya belum pernah menemukan adanya untuk melindungi daripada UV ya guys harus perlu tahu loh ya kenapa sekarang wanita bukan jerawat yang di uh, kalau anak remaja ya di usia 14-15-16 itu jerawat mereka karena hormon mereka tidak stabil tapi kenapa eh uh, wanita di indonesia itu bukan jerawat yang dia takutin tapi adalah flek ya guys ya ini loh akibatnya karena kita terlalu papar kena matahari guys ya jadi sayang banget jadi kita menggunakan yang ada pelindung daripada uv-nya yaitu punya kita villain ya ini luar biasa harus dicoba ini ya oke okay. Rangkaian terakhir yaitu keunggulan daripada produk kita adalah e, krim malam. Waduh, guys, kalau krim malam ini luar biasa banget, ya kan? Kenapa? Dia betul-betul menetralkan daripada kulit kita dan menenangkan daripada kulit kita, ya kan? Jadi kalau krim malam dulu yang saya pakai, ya kan, itu lengket-lengket sekali sehingga kena bantal itu lengket, nyaman tidurnya ya. Tapi kalau ini tidak lengket ya dari ke kalau menit penelitian ya di uh, di Korea ini yang lebih bagus di meresap daripada kulit uh, di dalam kulit kita sampai epidermis ya, kulit epidermis kita. Sehingga pada waktu pagi kita kelihatan glowing. Guys, bisa lihat ya. <laughs> Saya enggak perlu pergi ke salon ya kan atau uh, merawat dengan uh, apa Uh, facial ya kan, saya cukup dengan skincare daripada biskin ya kan, hanya kita gak perlu yang pakai dandan yang gimana ya kan, karena kita sekarang menggunakan dandanan ala Korea oke, okay? ya yeah. nah, ini adalah tadi rangkaian daripada keunggulan daripada yang uh, villain, nah, keunggulan daripada yang villain ya kan, tapi nanti ya guys ya, sabar ya <tuh> <tuh> <tuh> perlu saya tekankan lagi, menggunakan biskin harus sabar, sabar Sabar ya Tidak bisa minta instan ya guys ya. Instan bisa tapi hasil di belakangnya nanti bahaya Nah kalau kita sabar hasil di belakangnya Nanti wajah guys luar biasa nanti ya Nah rangkaian kedua itu adalah Wilen ya Wilen ini untuk Cendung ke flat ya, kusam dan tidak glowing. Rangkaiannya ini ada namanya uh, cleansernya, guys. Ini kalau cleansernya ini dia kayak foam ya, beda dengan tadi ophelin ya. Nah, saya cobain ya. Nah, dia kayak foam, guys. Nah, seperti ini nanti kalau sudah daripada uh, kita pakai ke ophelin, uh, kita bisa menggunakan pada ophelin. Nah, ini. Nah, kalau ini dia langsung meresap, guys. nih dia langsung habis di tangannya saya guys Nah kalau film tadi kan enggak habis ya Nah dia kalau ini langsung habis ya Nah nih udah nih nggak perlu saya pakai tisu apa nah kelihatan banget guys ya bedanya ya yang udah dipakai dan yang belum dipakai ya Nah jadi dia condong ke white glow ya jadi seperti uh, kita kepengen uh, lebih glowing ya bukan pemutih ya guys ya harus dibedakan ya karena uh, banyak sekali yang temen tanyakan ke saya saya ingin mutihkan wajah, Waduh, kita mutikan wajah, tapi lehernya beda juga, sama juga bohong, guys. Ya, kita kepengennya sehat, ya kan? Tapi nanti lama-kelamaan wajahnya akan glowing. Meskipun kita punya kulit sawo mateng, uh, hitam, tapi kelihatan lebih cerah, guys. Ya, makanya kita menggunakan namanya white glow. Ya, kalau yang di luar rasanya digunakan, mereka... Uh, Pemutih ya kan, terus dipiling-piling akibat terjadi kulitnya tipis guys ya, sehingga nanti kalau terjadi sesuatu apa itu sampai udah kena damage-nya sangat susah banget guys di atasin ya. Jadi jangan coba-coba dah pakai begitu. Yang penting kitanya alami, yang penting kita glowing bersih dan kelihatan seperti artis Korea. Oke, nah rangkaian kedua itu adalah daripada Esensnya ya, tonernya sama. Hmm, Cara ini kita pakainya juga langsung tanpa dengan kapas ya guys ya. Oke, okay. terus juga kita punya yang namanya serum. Nah, kalau serumnya Wet Glow dia tidak uh, ada vitamin, uh, maksudnya uh, dia tidak berbentuk seperti cairan seperti yang Willen. Kalau Willen, kalau filfilen ya, sorry. Nah dia bentuk cairan 20% vitamin C-nya. Nah itu kolic serumnya Willen dia langsung nah seperti ini aja guys nah dioleskan ya setiap malam gitu nah jadi dia bentuk seperti moisturizer ya seperti itu ya oke okay. nah juga ada uh, day creamnya ya jadi bagus banget day creamnya ini tapi nanti ya guys ya setelah kulit kita udah sehat ya uh, setelah kulit kita udah sehat menggunakan daripada Willen ya nah saya itu dia juga ada namanya Uh, night cream ya, night cream yang bagus banget ini ya. Jadi kalau kepengen seperti uh, boneka porcelain putih ya kan nih, bagus banget guys. Ya putih seperti ini. Nah, nih, nah nih, bening ya. Nah, jadi dia udah wah nih mengkilat banget ya. Jadi guys nanti satu meter dua meter udah lihat tuh ya kan. Wah si Nana ya. <laughs> Itu ya. Nah ini rangkainya. Jadi kita punya dua. Uh, produk aja, ya kan? Villain dan villain, oke okay, guys, ya.